Allah punya banyak nama, Asma'ul Husna. Walaupun yang kita hafal adalah 99, tetapi kata Juhur Ulama namanya lebih daripada 99 dan tidak terbatas. Tidak ada yang tahu persisnya jumlah nama-nama Allah itu berapa. Saking agungnya Allah. Ketika kalian meminta rezeki Ya Razzaq, Ya Wahab, Ya Fatah, kalian bisa memanggil nama itu. Ketika kalian meminta pertolongan atas kejahatan, dari orang-orang yang zolim, kalian bisa mengatakan, 'Ya Jebat, ya Aziz, ya Pahar, dan seterusnya. Dan seterusnya, kalian bisa memanggil dia dengan nama-nama manapun di antara nama-nama yang mulia itu. Fada Allah, berdoalah, mintalah, pertolongan, panggillah dengan nama-nama itu. Tetapi semua nama-nama yang jumlahnya tidak terbatas itu sesungguhnya terkandung. ...di dalam satu kata yang sangat tinggi, sangat mulia... ...ismul jalalah, yaitu kata Allah. Karena Allah ismul a'vam, nama yang mengandung semua keagungan. Makanya kalimat Allah ini bisa kita jumpai di dalam banyak lafaz. Kita bisa menjumpainya di dalam banyak ayat Al-Quran... Kita menjumpainya di dalam banyak hadis. Dan kita menjumpainya juga di dalam banyak doa. Selain Rob, Allah. Itu kalimat yang paling banyak kita jumpai di dalam literasi Islam. Jika orang dalam keadaan takut, dia memanggil kata Allah. Maka di dalam kata itu terkandung yang maha perkasa. Yang maha tinggi, yang maha kaya. Yang maha mencipta, yang maha mengurus, yang maha melindungi, yang maha memelihara, merawat, menyembuhkan, menaklukkan, mengalahkan, mengangkat, menjatuhkan, terkandung di dalam kata Allah. Saya teringat dengan istighosah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam sebelum terjadi perang Badar. Apa itu istighosah? Meminta pertolongan, berdoa dalam doa yang panjang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat 9 surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim Iltastarithuna Rabbakum fastajabalakum annam hakim ini adalah ayat tentang istighosah di dalam Al-Qur'an jadi tastagitsun artinya beristighosah terus-menerus meminta tolong kepada Allah terus-menerus sepanjang malam redaksi dari doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam malam sebelum terjadi perang Badar. Apa kata Nabi? Allahumma hadi Quraisy kta'ta bi khuyala wa fakhriha, tujadilu wa tukadzib rasulak. Allahumma nasrukal ladi wa'adtani Allahumma in tuhlik hadhi al min ahli al-Islam, la tu'abd fil ar. Coba perhatikan kalimatnya. Tiga kali Nabi Muhammad memanggil Allah dengan kata Allahumma. Ya Allah berikanlah kepadaku pertolongan yang Engkau janjikan karena suruhkanlah diwa'ata nih Ya Allah kalau besok hamba-hambaMu para kaum muslimin ini terbunuh binasa lah tuh abad fitrah maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi Ya Allah saya tidak mampu menghadapi ini sendiri tanpamu ulangi lagi sepanjang malam Nabi berdoa dengan air mata yang membasahi janggut beliau yang mulia sampai ridak beliau Jatuh lagi, kemudian diletakkan lagi oleh Abu Bakar ke kepala beliau, jatuh lagi, diletakkan lagi, jatuh. Karena Nabi terus menengadah ke langit sampai subuh. Coba kita lihat di dalam ayat ke-9 tadi. Ketika engkau Muhammad meminta tolong kepada Tuhanmu dengan kalimat Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya tajayabalakum Allah mengijabah doa dan permintaan kalian. Allah menjawab, Allah memenuhi panggilan kalian. ...dengan mengatakan... ...Ani mumiddukum bi'alfim minal mala'ika timur divin. Aku akan memberikan kepada kalian... ...akan mengirim kepada kalian seribu malaikat yang turun berturut-turut... ...berangsur-angsur untuk membela dan menolong kalian. Ini bukan malaikat biasa, malaikat perang. Itulah dahsyatnya kalimat Allah agung. Gak ada yang menandingi keagungannya. Sehingga ketika Nabi memanggil Allahumma... Allah tidak mendatangkan satu malaikat berhal cukup Allah mendatangkan seribu malaikat Yang turun berangsur-angsur Maksudnya apa? Malaikat turun dari langit Yang berjumlah seribu itu Turun seperti burung yang menyambar Dengan jumlah yang banyak Dan berangsur-angsur Berturut-turut Sambung menyambung Tidak putus-putus Sampai selesai perang badak. Kenapa Allah mempertontonkan itu? Kenapa nggak sekaligus saja? Allah ingin tunjukkan sebuah kejadian yang agung. Kalau sekaligus habis, Allah tidak memperlihatkan sebuah drama yang menggentarkan hati musuhnya. Seketika habis, Allah bisa melakukan itu. Dengan angin aja udah cukup, gak perlu malaikat. Tapi Allah datangkan malaikat dengan seolah-olah ikut berperang bersama kaum muslimin. Jadi jumlahnya sekarang bukan seribu banding tiga ratus. Tapi seribu musyrikin melawan 1.300 muslimin dari golongan manusia dan malaikat. Kaum muslimin waktu itu berperang di sebelahnya malaikat. Satu orang kaum muslimin didampingi tiga malaikat. Sehingga kaum muslimin merasa pede, musyrikin merasa kaget, harus melawan empat orang sekaligus, satu manusia dan tiga malaikat. Setiap ada kaum muslimin yang maju, malaikat mendampinginya. Ada kaum muslimin yang menghadapi musuh, malaikat mendampinginya. Nabi memanggil Allah, Ya Allah, Allah dengar langsung. Nggak perlu Nabi mengatakan kalimat-kalimat yang panjang. Cukup Allahumma. Ya Allah. saja balakum Allah langsung mendengar. Ada apa wahai hambaku? Ada apa wahai rasulku? Ada apa wahai kekasihku? Ada apa wahai Muhammad? Ya Allah. Ya Allah. Kenapa Nabi memanggil sampai pagi? Karena Nabi ini mengajarkan kepada kita salah satu adab berdoa itu adalah ilhah. Ilhah itu dalam bahasa Indonesia artinya merengek pernah lihat anak kecil merengek meminta jajan meminta mainan gimana anak kecil kalau merengek mengulang-ulang permintaannya dalam waktu yang lama sampai orang tuanya kadang-kadang ngerasa terganggu tapi Allah enggak Allah suka kalau hambanya merengek ini istimewanya dan maha baiknya Allah Allah tuh suka kalau kita merengek artinya Allah tuh makin kita merengek tuh makin senang untuk menolong kita Ilhah, makanya merengeklah kepada Allah, ilhahlah kepada Allah. Seperti Nabi, ilhah dengan doa panjangnya yang diulang-ulang. Inilah salah satu bukti tentang betapa istimewanya menyebut nama Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bagaimana cara menyebut nama itu di dalam doa, di dalam kegiatan, keaktivitas kita sehari-hari, kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang dahsyat seperti yang Allah tunjukkan di dalam Perang Badar dengan seribu malaikat. Intinya adalah, jangan remehkan kata Allah. Bismillah, ka'ulubillah, lahawla walakwata illa billah, hasbunallah, apalagi subhanallah, masya'allah, apalagi Allahu Akbar, alhamdulillah, fatabarakallah, semua yang ada kandungan kata Allah Insya Allah, jangan remehkan kata Insya Allah Kata Insya Allah itu kalimat tawakal Insya Allah itu kalimat tawakal Kalau kita gunakan pada tempat yang tepat Insya Allah itu akan powerful banget Ketika saya bilang Insya Allah berarti saya melibatkan Allah Seolah-olah saya mengatakan Ya Allah Bantulah kami Ya Allah wujudkanlah harapan kami Ya Allah Mudahkanlah urusan kami. Itu yang terkandung di dalam kata insya Allah. Bismillah. Itu bukan kalimat biasa, itu kalimat yang berat. Makanya Nabi mengatakan, segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah akan diberkahi. Dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah, maka akan tercabut keberkahannya. Mudah-mudahan kita bisa sekarang lebih semangat lagi menyebut berzikir dengan nama Allah ini. Membasahi lisan kita dengan nama Allah lebih sering kita sebut daripada nama-nama apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan sering-seringnya kita menyebut nama Allah, Allah akan memberkahi kehidupan kita.